Dia tampak menikmati kesendiriannya. You can know you don't want names with a giliceme, -like agar feeling you do kinghood. Kindali kesein someting and go, word is that right there? Tulis caca pada dua caption foto yang dipostingnya. Ibunda Siena, Amira Kasyafani, itu pun menuliskan "I not your pada caption foto ketiga yang diposting melalui akunnya pada Instagram marsyanda 99 Sontak, aksinya tersebut langsung menuai komentar para netizen. Rata-rata menyayangkan aksi kekasih Egi John tersebut yang mengumbar tubuh seksinya. Seperti dari akun etian garis bawah fals yang menyesalkan perubahan Marsyanda. Kaet Marsyanda 99 kok hijabnya dibuka lagi. Tulisnya, kok hijabnya dibuka kak. Apa karena ada salah aja kakak berhijab. Giliran ada salah kakak buka hijabnya. Setidaknya kalau kakak buka hijab. Pakaiannya isopan-sopan aja nih kebuka bengit kayak. Begitu kasihan, kuokil lihat tambah dosa hehe he. Tulis Instagram at melove garis bawah setuju bed Coba dari duga usah pake hijab apa adanya kayak gini. Apalagi dia kan pernah jadi motivator. Semoga ada hikmahnya. Tambah aku nak yang satu direction merti. Kontroversi lepas hijab bukan kali ini saja Caca, sapaannya, bikin kontroversi. Marsyanda tahun lalu, saat memutuskan melepas hijab, Caca menghadapi terpaan cibiran. Namun Marsyanda rupanya sudah siap dengan segala konsekuensi terkait keputusan melepas hijab. Ia melepas hijab yang selama ini menjadi identitasnya dalam berbusana. Prokonta pun membanjir seiring dengan keputusannya itu. Namun artis yang sedang dalam proses cerai dengan Ben Kasyafani itu mengaku sudah siap dengan komentar-komentar yang kemudian muncul di tengah masyarakat tentang keputusannya tersebut. Termasuk komentar pro kontra yang bisa saja berseliweran di mana-mana. Dia tidak takut dengan adanya pro kontra. Beginilah Marsyanda adanya. Ucap Afdal Zikri. Kuasa Caca, Selasa, tanggal 22 bulan 7 tahun 2014. Ketika ditemui di pengadilan agama, Pak Jakarta Pusat, terlepas dari pro-kontra yang kemudian muncul, Afdal berharap setiap orang dapat menerima keputusan yang telah dibuat oleh kliennya tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan keputusan pribadi yang harus dihormati siapapun. Kembali lagi saya sampaikan bahwa masalah berhijab atau tidaknya Marsyanda, itu keputusan yang sudah diambil. Kita tidak bisa menjudge seseorang karena perasaannya dia, kita harus menghormati itu. Kembali lagi, tidak ada hal lain yang mendasari itu, kecuali kemauan dia sendiri, katanya.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 Dalam foto-foto yang diposting oleh akun Facebook Susi Yayantina Deput terlihat mengenakan sebuah baju warna coklat Warnanya hampir menyerupai warna kulit Ada sebuah aksesoris warna hitam pada baju